Pendidikan itu untuk mengeluarkan kita dari yang namanya kebodohan, yang namanya dari kegelapan. Dari pendidikan baru adanya perubahan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa. Tugas dan tanggung jawab setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang harus melakukan tugasnya hingga selesai. Seperti kata bijak, jangan berhenti ketika lelah, tapi berhentilah ketika sudah selesai. Perkenalkan, nama saya Megine Nuhayi, saya berasal dari Soe, TPS NTT. Saya sudah masuk ini tahun ketiga, sebelumnya, tahun pertama di Merauke, di Asrama, tahun kedua di Napan Yaur, tahun ketiga di Naisunov. Terus sampai Naisunov ini kayak berubah sekali. Karena kan yang awalnya pakai transportasi laut berbalik ke transportasi darat Nah, kalau di laut tenang, kali ini di Nesunaf jalannya beda Jalannya memang ada menurun, nurun, main daki, tapi sayangnya itu bukan aspal yang licin, yang mulus Ada batu-batu, lubang, tanjakan, jadi kalau naik harus serba kuat Pegang kaki atau kalau tidak, ya, pe ya pegang baju om ojek gertahan kalau tidak bisa jatuh Dan kalau pas sampai senter, pasti belakang sakit, kaki sakit Kayak orang tua, padahal masih muda Di Nesunaf itu kalau kalau mau dibilang ada gurunya, karena kan disitu kalau guru PNS sendiri ada berapa orangnya Satu, dua, tiga, tiga orang guru PNS, tiga orang guru honor. Tapi sayangnya yang guru PNS ini rumahnya jauh-jauh, jarak dari sekolah ke rumahnya mereka itu kira-kira dua jam perjalanan, tiga jam perjalanan. Jadi dalam satu minggu mereka palingan cuma dua atau tiga kali datang ngajar. Jadi, kami yang harus tangani anak-anak, karena kasihan anak-anak datang jauh, mana tidak ada guru, terus mereka datang main-main terus pulang. Mereka berasal dari tiga kampung, Neisunaf, ON9, ON4, Homenikin dengan ON9. Jadi, mereka biasanya datang pagi-pagi, walaupun tidak semua sih, tapi datang terus pulang, biasanya pulang kalau waktu panen, Kan mereka di sana hidup dari hasil bumi, biasanya bantu orang tua, kayak contohnya pas musim menteh mereka cari menteh, terus timbang dapat uang. Nah, karena yang tadi ada empat kampung, yang paling dekat itu sunaf nice Terus kalau Tupun sendiri jaraknya sekitar dua kilo, Homenikin mungkin tiga kilo, terus yang paling jauh itu yang Menain. Oh, itu yang kalau pulang pergi kemarin hitung pakai handphone tujuh kilo lah. Yang paling disayangkan kak, karena dengar dari mereka, mereka tidak makan pas datang. Itu nanti sampai sekolah, baru jam 9 mereka bilang ini. Ibu kami sulapar. Itu yang mereka bilang, kami mau pulang Su. Padahal itu baru jam 9, kadang-kadang saya bercanda, eh kamu mau pulang bikin apa? Mau urus suami, mau urus istri? Tapi, Pas dia bilang begitu, mereka langsung bilang, ah tidak ibu. Mungkin ibu yang urus suami atau urus istri. Mulai dari situ, mereka langsung tahan. Mungkin lapar pun ditahan, akhirnya ikut belajar lagi sampai jam pulang baru pulang Walaupun banyak kesulitan yang dihadapi, dia tidak pernah menyerah. Karena selalu mengingat akan janjinya, senyuman, dan perjuangan dari anak-anak yang membuat hatinya luluh kondisi pendidikan di Naisunaf tidak jauh berbeda dengan kondisi pendidikan yang terjadi di Bawwe. Kondisi pendidikan untuk FLC Bawe itu cukup prihatin juga di mana kekurangan guru yang untuk mendidik anak-anak itu masih terbatas. Dan juga walaupun ada gurunya juga, tapi pemahaman materi yang akan disampaikan itu masih sangat minim sekali. Sebelumnya itu, ya... Anak-anaknya itu masih belum bisa memahami untuk sesuatu hal, contohnya pelajaran, itu masih sulit untuk mereka memahami. Sesudah adanya guru-guru dari tangan pengharapan itu, ada peningkatan dalam belajar mereka. Kesulitan yang dihadapi bisa tergantikan dengan penerimaan, keramahan, dan kebaikan dari setiap masyarakat di Baweng. Kehadiran guru-guru tangan pengharapan memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak dan orang tua sangat berterima kasih dengan perubahan baik yang terjadi kepada anak-anak mereka. Uh, orang tua kayak senang dengan adanya tangan pengharapan, apalagi guru-guru, karena kan mereka tahu, eh hey guru lokal dong berumah jauh-jauh, dong datang satu minggu cuma berapa kali, sah. jadi dengan adanya kami, otomatis mereka pikir, oh sop anak pergi sekolah belajar karena ada ibu-guru tangan pengharapan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Naisunaf Timur Tengah Utara dan di Bawei Nabire, Papua. Helping people live a better life.